seorang biarkan aku membersihkan jalan, jalan untuk, tuan. untuk tuan ya kali nggak malak just pusing malak lah masa enggak just no limit panjang umur cok panjang umur cok panjang umur, panjang umur. Itu sono nge-beneran. Enggak tahu. Asu banget salah itu, Asli. Bagi skin. Asli betul banyak umur, Cok. Sehat selalu, bahagia selalu. oka oka oka oka oka panjang umur guys kita nanti minta kita suren kita suren kawe kawe cok kata kawe cok kata viewers gue KW. sudah nggak nih? oblog kalian, tiktok dulu jo, sudah nggak? pasti pasti nggak lagi kelar deh. Vega. Ya? Jad MLJ. Lu asli ya. Coba gua cekin Gus. Jitu limit online sih. Cuma gua nonton ya. Dia pakai apa Gus? Dia pakai Jawhead. Benar. Mantan gua siapa? Benar Gus. Ketemu lu anjing. Gus. <laughs> dari anjing. bener ya asli bener asli. jawabannya si eriko oke okay, asli, asli oke okay, asli bener bener bener jawabannya cok kami suren kami suren bagi skin ya emang lu lagi main berlima guys suren guys gue mau dikasih skin suren suren asli asli nonton jo ini kita lagi nonton suren cok. jangan suren lah Suren, cok. Kalau nggak Suren nggak dapet skin. Tolonglah. tolonglah, tolonglah. Tolonglah Suren, mau skin, mau skin. Kawan. Wih, aduh Suren lah. Ngefit nih gua nih. Gak mau Suren guys. Sendiri gitu loh. Emang itu tuh kayak udah. Paling wajib lah nonton Naruto tuh Malah gua ga nonton Naruto, gua baca komiknya Padahal gua ga suka baca komik Tapi demi Naruto, gua baca Stains itu juga gua mau nonton Tapi belum ada... Boost Listing ajak balikan nantilah, ada kakek Iper nih <sukur> <sukur> KAKAK IPER hey. Dan jati diri. Jadi ceritanya pengen bertukar gitu, Gus ya? apa tuh ya threat nice threat nice threat ya kan selipin si barang yang itu barang yang itu ya Terus ini guys, ini nggak bisa menang aja. si Jamie udah buntu Cok. nak dulunya udah buntu banget guys apa gua nama lo siapa siapa oh, dari MS Gibran is terima kasih cepet ceng ah. bisa Aduh gila Thank you Ms Gibran. Ms Gibran, Gibran nih anaknya Joko kan? Iya. Oh, yeah. oh. Lek. Makasih Mas Gibran. Ini apa oh, sih? Goyang. Dia ya, tuh Just Limit tuh lagi buka lagi buka livestream reactor. Just ini kayaknya lagi itu deh. Gue yakin nih Just Limit bikin konten nih, Gus. Lagi kritis. Kayaknya nggak tahu sih, nggak tahu sih. Udah Chen Kasihnya dikit-dikit. ini, ya, ini nah. bangke lu glulu. <laughs> enggak, ini ini heroannya banget sih. Thank you, Chen. Apa keinget tuh lu lagi bikin konten deh. Ih, enggak, ini heroannya banget, haram banget. Review skin Jawhead ketemu Rekat Dia kate. doang yang nggak mati-mati sih, Glu. Ulti lagi. Wah, ini ini, ini. bisa menang, Cok. hero -nya terlalu OP, Cok. Serius. garis kurin di atas luar apa tuh gak Tret. bisa menang ini hero nya terlalu glue thank you cobaan dari Haidar Makasih, harus Aida. alis Aida. sih Aida lucu banget ya gif nya ya ada kegi menit tip gitu alis nya semangat banget ya ceritanya Ya mananya habis cok kenapa glue jadi haram ya Wih, <tuk> Just to Limit masih betul nyindah tadi Kasihnya dikit-dikit ya Ini pangke loh, glue, <tuk> lu, glue lu Enggak, ini ini aneh banget sih Thank you, Apa kayaknya Just to lagi bikin konten deh Ketemu Enggak, ini hero banget, karam banget Review skin Jawhead ketemu Dia Baren doang kaya. yang ga mati-mati sih glue, ulti lagi Wah, ini ga bisa menang cok. hero nya terlalu OP cok serius Garis kuris di atas buat apa coba Gak bisa menang ini hero nya terlalu OP Glu. Thank you cobaan dari Haidar makasih. Harus ya. alis sih Lucu banget ya gif nya ya Ada kaya gimana titip gitu Alis nya semangat banget yang terjauh ya, Nemananya habis coba Kenapa glue jadi haram ya Kan gue dari masa depan udah tahu gue pasti kalah gamenya tapi gue dapet ilmu baru, guys. Glue kuat banget, guys. Glue tay atau glue set sih tuh? tau, itu glunya di mana tadi ya? Glue Glu, kuat ibu, banget, guys. Walaupun sejelek mungkin selama 10 detik. Sejelek gimana sih? Gue tuh nggak bisa, gue tuh terlalu kampar. Nah, udah kelar. Yeay. Teman yang satu ini luar biasa. Ntar bentar bentar, bentar. gue malak skin dulu, malak skin. just no limit, kakak ipar, baik kakak ipar. <laughs> Seru sih, kebayang, guys, kalau siap, siap, siap. Amin amin amin amin. Yes. <laughs> In. Sudah request, sudah request nih. Kira-kira jessica jin mau nggak ya, mau Gustian ya? Kira-kira mau nggak sama lo, kakak ipar? Kakak ipar ya guys ya. Aminnya penuh dengan itu banget. Amin paling nice item. Eh invite, invite, invite, invite, invite. 19, mana? Cek inbox ini inbox. Boleh boleh boleh. Just, just no limit mau main. Anda mendapatkan hadiah dari just no limit. coba hadiahnya mana hadiahnya mana kadonya oh hadiah di sini eh, hasil mencuncah. malah hari ini ya guys kita malah kakak ipar kita sendiri walaupun durhaka tapi nggak apa-apa demi skin ya guys ya oh nih jamet <tuk> Thank you, jamet anjas langsung kita pick frango Gua Franko dong, gua sekali Gua udah e. latihan banget Harus menghargai orang yang memberi skin, Jo dulu lah Sekali-sekali Emang sekali. main emang, emang sama Just no Limit? Oh dia seru lu pake Franko ya? Gua, gua, gua request dikasih Oh lu dapet skin Franko Wih gila, Gibran udah menjadi top global 2 ya untuk donate Thank you mas Gibran gimana itu caranya nggak bisa ngeklik itu caranya kalian harus copy paste dari yang ada di itu gampang guys atau nggak scan aja kalau misalnya tadi ada yang itunya